sampai buah by Amelia Bakery Udah ready lagi ya Harga per itu cuman 35 Ini buahnya seger-seger banget ya kak uh. Ini buahnya itu ada longan Kiwi, stroberi, jeruk Dan anggur Langsung aja yang ke toko ya Yang gercep